Oh, udah di... Wah, oh, aku empat ada tiket nih Gas, Gas, aku cuma ada satu sih Ih... Geli aku dengar cuma satu punya tiket Bapak kau <laughs> Gas... Saya siap Gas Wih kayaknya jago nih, jago nih, bucinan nih Oh bucinan, bucinan, bucinan Bucinan, Kasih dah, kasih damit. Kasi, Paling-paling yang jelas, yang ceweknya. Apa ya lagi? Modal desa. Hmm, modal desa. Burhan squad gitu. <laughs> Buruh harian Jika kamu jangan yang ngomong nge-lag, harus menang nih, trofi harus di tangan, harus ngangkat trofi. Aduh, ceritnya dipakai. Dan aku akan Tuh, mengembalikannya. clean lepas, yuk Eh, uh... Serip dipakai, ceritnya. apa ya? Ya aku main DP aja dah. Dia nanti tuker, will, kalau, kalau kalau enggak gini. Aku ke gol, aku ke goki. Oh, yaudah. ya udah. Aku mau clean. Lihat itu, tinju di tinju juga, guys. Serem. Gigi hmm. aku botlen, gigi aku botlen, Ki. Itu eh, dia. Kalau kau bisa? Itu dia main. Hit, bisa round. Kalau bisa brodi, brodi pakai dimit. Oh iya, itu ada gini ya. Di Yaman mid waktunya pergi ke Erudicio untuk bersenang-senang. Apa nih lepas itu namanya? maunya aku tuh kok pakai Brody tapi kok yang namanya ini? Lilia Gotland, gitu. Aku digon. Lilia Gotland tuh katanya ah. tuh. Oh, my. Aku melihat banyak sekali, Bang. Dorong. Oh iya, saya ke midland Temenin dah tuh, bucinanmu. Temenin dah tuh, cewekmu tuh, di mid dia berdua di mid, nah kan baru bilang, "Aku ngeri soal Aldus. <laughs> udah bilang sih tadi, paling ketemu user Aldous beneran. Ketemu user Aldous, dia berdua di mid si aja dia nyamuk. Dia <laughs> aduh, parsia cucu, ih eh, enggak ya, paradusnya tuh enggak tau. Yang per gua, tua, empat dus, empat dus, kalsar malu, kayak per dirimu sendiri. Tanduk, kalau dia ganti retri baru begini sih. Oh iya dah Nah, ambil setki, nah itu udah, itu udah error semua. Cuk, aldosnya sakit sekali nih. Jadinya nih, di hadapanku. Al harus menang nih. Al insyaallah, insyaallah tuh sudah, ber, <tuk> sudah sudah berdoa, sudah <tuk> berdoa, dulu. bagus ki. Boleh uh. berdoa ki, <tuk> amin. Harus menang nih, harus menang guys ya. Aduh dulu Ki, kalo ngga nih cium kaki Cium kakek dulu kaki siap? kaki Bapak kok kan jauhnya kakek awal aja belum <tuk> Kau mood? Kau mood tuh jempol lama gak apa-apa Ki <tuk> <tuk> <tuk> Aduh bucin bucin dari mana nih Nils? Ini mon set mezu Nice Bucin bucin Gak <tuk> apa-apa bucin bucin pembawa keberuntungan siapa tau nih ya bisa, bisa jadi agak di hadapanku <laughs> Kedeknya, <i. laughs> fokus al fokus fokus fokus fokus di saat Rizky okay. okay, Poppius <laughs> di situlah bijimu berkeringat kan ngelek kan aku Aku pingku 30 nih. Oh kan pasti gini game-nya di cover cover. Untung pakai error ginian aku. Jauh jadinya nya Ya main jarak jauh jahil. Oh. Tuh main gini soalnya dia main main gini tuh lo apa namanya metanya kb oh, tu. Awas mitrame mitrame mitrame mitrame. Ini kelihatan okay. sini kok dia. Mm. Sosok Joni, kau tak sesak. biar dapat minyak, biar ini tuh pop it. Hah, hai, hai, hai, hai, hai, kasih aja dia hai, nabrak. hai, hai, hai, bisa, bisa hai, hai, farming terus kasih ya farming terus. Awas bawah. Dorong dorong dorong. Nah dapat dapat. Nice. Ah. Haru piker ya dapat dapat apa? Tidak piker ya. rame rame rame rame. Maknya datang. Maknya datang coba coba. Rame rame rame rame rame rame. rame, rame. Ii <tik> aduh. Waduh. Ini dia lagi, ya, lagi tartel nih. serangan Binjai, ya dikasih, ah, pecah biji hmm. kau, pecah biji tuh Heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, Oh heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, Dapat dia goldnya Loh, Aku ngelek aku ngelek Ngelek aku, aku cok Ya cok MCL Berapa pingmu? Hah? Berapa pingmu? Mati please Betul. Nggak mati Jauh jauh jauh jauh jauh jauh yes. Ah Ada Eudora ada Eudora mundur mundur mundur mundur mundur. iya iya iya Slow slow berdebah memang Yudora nih takut kepada aku lawan menghilang hati, -hati. aduh jangan dikejar dah Bawa, bawa, tidak ada Dora, ada Dora, ada Dora, ada Dora, anjing Bawa, bawa, Dora, bawa, Dora, bawa, Dora, Kaget, aku ada Manusia setengah Dora, lagi <laughs> Namanya Anjing, anjing Aduh, Dora, di sini ada <tuh, tuh>, guys ada Dora, ada Dora, ada Dora, ada Dora, ada Santuy, <tuh, santuy, aku main tower main tower main lawan menghilang lansirnya hilang komit ah, ya adalah oh, satu-satunya tuh dibuka mapnya tuh hai Nice. Nah, Sam, aku. Aku, mm -hmm. aku commit nih. Aku commit nih. Aku okay, commit. Oke, okay, oke, okay. oke. Ayo tembusin guys. Ah, oh, kau sakit nggak tuh? Aduh. Apa kok? Apa kok? Paku itu nih. Nyem. gue Masih di sini. Duh, Kuih, cari. Cari stak modus. Stak nomor satu. Lawan menghilang. Lawan menghilang. Oh, dimit lencetnya. Sabar. Anjing. Gitu caranya. Oke. Okay. Enggak, enggak ada info. Enggak bisa, enggak bisa, saya enggak bisa. Lus, dus, nabra, dus, ngapa kok enggak ada tus? Aduh, bolong ini. Mundur, aja, al, enggak bisa, al Kampret enggak dikasih tahu aku. Oke, okay, okay, okay. Sama mid-nya. sama gini. waduh me tidak Aduh midnya tembus lagi nah terusnya kok ditabrak sama dia jok gila orang dulu jangan dah kasih dia main hyper lagi nanti harus menang nih hari. Ayo ayo bisa-bisa-bisa awas dus ah mati dia cu. cukup tiramih rame. Nah. gini kita kita kita Anjing setannya nih cuy. Ah sekarat nggak kau tuh? mau mau kalau mau. Nggg nggak nggak nggak nggak nggak. nih, Niklinnya kalau mau. Gangguin dia turtle nih. Re biar kriset. Majuin hmm. ki majuin ki. Ayo ayo ayo. Aduh udah dapetin nama dia. Yang ada-ada nih, yang ada-ada nice tuh. Udah, ah. aku udah ada ulti, aku udah ada ulti. Bag, bag, bag. Perhatikan map. Kau tidak perhatikan map dari tadi, bucin. <coughs> <coughs> <coughs> udah ada dia hyper hyperan lagi kalau ini menang Lawan menghilang, lawan menghilang. Lawan menghilang. Oh, clearnya tiba-tiba di situ dia. lance di atas. Lance di atas tuh. Ke atas aja apa? belum dapat mati situ. sama nah, cleannya juga belum dapet tuh lawan menghilang Enemy missing missing missing ini aja nakal si ininya nggak begitu GG kok si Pakuitonya. nya ih gitu nabraknya Noh. mati bisa tuh oldos nya been... ini Loncat ah pecah bijimu, itu lagi satu tuh Ah, pecah ki Nggak kena lel, nggak kena Kok bisa kelanci kalau loncatnya nggak ke... Nggak, nggak okay. tahu, nggak tahu Oh, gini tuh, padahal Nggak, <laughs> harusnya kan tadi kan udah ada tandanya tuh yeah. Di kepalanya, nggak tahu tiba-tiba gitu skillnya Nggak ngerti ya kok akan selalu <laughs> ada saya bisa, bisa tahan yuk tahan guys tahan guys kita ada high ground. Aku, will kawan tuh aja tuh. Demekmu demekmu lumayan soalnya buat mecah mereka tuh. Mati kau, mati kau. Mati, kok pecah. Hmm, kok. pecah, pecah. kok pecah, pecah. E, I, mati. Astaga, kok <laughs> pecah, kau eh, pecah. Kau pecah, kau pecah. pecah, cu pecah. Kau pecah, pecah. pecah, kau pecah. pecah, pecah. pecah, pecah. Kau pecah, kau pecah. pecah, kau pecah. tolong pecah, pecah. pecah, kau Desa itu sudah menunggu, ngeblim di situ lagi. Aldusnya bodoh nih, soalnya dah desa, dah ada ulti. Ada nah, oke, okay. eh, oke, babnya oke, oke, oke, oke, oke, tolong oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Irama, rame, rame, rame, rame. Nah, mati, mati, satu, mati, satu. Nice, nice. idora belakang. Oke, udah, kue, pajingan kue, pajingan. Hampir mati aku oh, cocok. Ochok, ada aku seperempat, darahku seperempat. Kita lagi, kita coba. Aldous mabok, Aldous, seperempat, darahku seperempat. Baik, yuk, dorong duduk. Habis ini, buat. Oh, melihat jiwa. tengah. ongkas bawah. Mendingan mid. Oh, sebenarnya perhatikan ini masih di bawah sih tuh. Aku Tidak takutnya barang dia diam-diam diam-diam ngelur loh. Udah, kita harus bareng-bareng. Dulangi aja sana. Mansenya tuh di di di, di alt tuh. Eh, ini nih, Cok, nih Cok, nih nih Cok. Loncat, loncat lagi. Loncat ke mana? Itu ke sana. Oh. Clin tuh bisa tuh ke bawah, Clin. Situ udah oh, tadi ya. Udah balik ya. Dia nge nih. Tuh clin di di-bap dia. Mau nih eh? Enggak, enggak, enggak, enggak, yakin enggak pede, enggak pede. Kurang kurang damage. Aldus belum ada ulti sih. ada ulti dia baru gas. Demekku cuman ada di ultiku soalnya. Oke, okay. oke, <tik> ah, sabar, sabar Ada orang oke, orang Ada orang, oke, orang tuh di sana. oke, oke, oke, oke, oke, oke, pancing oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, kena dia kena kena kena nah ah, nice uh, nice HP utiku kena kok pecah pecah eh dora dora cuk bokong <tuk> bokong dora mati tuh mati tuh <tuk> nice pecah pecah pecah lot lot lot lot lot aku zoning aku zoning aku zoning aku nge-zoning ini <tuk> <tuk> <tuk> lancet lancet lancet okay, duh duh duh duh Hmm. Hmm. Apa kok? Apa kok? sekarang dia Apa kok apa kok? Nice, pecah kok. Pecah. Nah, pecah pecah bidimu. GG Pecah bijinya ya, guys ya. Minion, guys, minion, guys. Bawah, bawah, bawah, Kian, bawah, hey. bawah. Yo, bawah, bawah. Ya, bawah, bawah. bawahnya tembus nih. Ndak akan tembus itu midnya tuh. Pasti dijaga ya sama dia. Oh dapat dapat tuh. Oh dapat, nah, ini dapat lagi nih, dapat nih, dapat lagi, cok Tembuskan. Nice. Mundur, mundur, mundur, mundur. so imut emote lah, Kalau kalau dia berani maju langsung ulti aku. Mortal, Mantap, dia. Ya. Awas kau hati-hati ya di cancel sama si Gini terus, sama si Pak Quido takutnya. kotnya Udah ada orang, kira ada orang Pokoknya kok loncat ulti langsung Apa eh kok dah, apa kok, dia. zoning dia, zoning dia, zoning Zoning dia, zoning Bikin sekarat anak anjing ini, ini. atasnya nih ki dapetin ki otw otw ayo ayo ayo sama aku di atas ya ha huh? perhatikan ma'am yudora yudora mati kok pecah nih hey, satu lagi sekarang aku sekarang aku sekarang aku nih sekarat too much pecah bijinya ki aku oh, aku di sini aku di aku di stone apa papa nggak papa dia mundur tuh du. dapat tuh satu tower tuh ya dapat-dapat aku di stone, mah dia tadi di mundur tuh aduh Pulang yeah. dulu guys. Saya pulang, saya pulang. Dus-dus. Belum kita pulang. Eh, ulang-ulang, ulang. eh, ulang-ulang, Isi darah dulu semua. Eh, saya Bagi babus, kau ambilin bawah tuh. Tidak usah, maruk kayak gitu. dus berarti kita main sama dia terus ya. Iya, sampai sampai sampai ini. Selamanya. Makanya makanya jangan jangan dibacotin, jangan dibacotin. Di supportin. Di ini apa namanya? Dikasih tahu aja cukup dikasih tahu. Halo, gua kasih emot jempol Kalau dibacotin nanti dia nge-troll nanti. nggak ada orang di depanku. Kamu oh. Ke dapat sih. Belu ya? Kau kau diam. Iya Aku yang mengendalikan. Kau aku langsung. tengok tengok tengok tengok ya, cik, aku sama aku. sama Iya udah Eh Dapat. Aduh. Dapat. ada clicker lagi. Dapat Dapat, doranya, co, doranya, cok nih dorannya, ah. rusuhin dorannya, cok dorannya, dorannya, lancenya lancenya. dorannya, dorannya, dorannya, dorannya, dorannya, dorannya, ya, dorannya, dorannya, dorannya, dorannya, dorannya, dorannya, dorannya, dorannya, dorannya, dorannya, dorannya, dorannya, dorannya, biarin dorannya, dorannya, dorannya, dewasa, dewasa. dewasa dorannya, dorannya, sakit cok sakit cok sakit cok kena aku oke lah boh boh boh banyak gaya clear oh curang anjing tuh tuh mundur aku deh aku mundur. aduh luput nah nice nice boleh tuh boleh ada banyak pertama tuh po Burhan akhirnya menang. Burhan squad, burhan squad, buruh harian. Nenek seratus, aku udah gak bisa. Aku ke burhan tiga kali main doang. Kok ayo masa gak bisa? Tidak apa lagi? Ketua kosan, dok, Jadi ready, ready, ready, ready. Pokoknya, itu kalau cari tukang kate udah ada catu ambil lagi, pulau Squad apa lawannya kita? Suluh Maami, enggak tahu dah terus squad apa tuh? Semarang ini juara harus. <laughs> Solo nih Haye joi Maami. Eh kenapa perspec lo tadi? Tinju dibalas tinju. Ni <laughs> user, user MM nih si S4 ni dia kebanyakan di S5-nya user make Apa nih? Nathan. Dengan Nathan bro. boleh ya Nathan. Kita first pick apa? Telu menyakitkan soalnya. Eh, kita second eh? pick ya? Nih, Ben kalau second pick mana? Clean, clean, clean, clean, clean. Ben, Ben. Kalau second pick. Tapi kenapa Nathan, Nathan dia? Gak tau Epic mungkin, Wil. Diolah clean. Eh, ndak bisa. Ming. Valentina tuh. Valentina aja. Hmm, Valentina, udah nggak Valentina. Valentina. Babi. Dapat, ya. eh, dapat, dapat, dapat, dapat. Dapat eh, dua, dapat dua. Awas pakai clean, Hinti. clean, clean, clean, clean. Nice. I don't want to pay, I Dan, aku... Dan San kenanya itu seken so itu sih. So Badminton itu. <laughs> <tune> <laughs> Gratisan ya. Satu diamond. Saya DDD aja. 4 diamond. Saya ke Midland pokoknya. Saya ke Midland lane gak mau tahu. Tak kopi sekarang orang tak kopi. Itu rocket bukan yang prank kan? Bukan, bukan. Yang gini kan apa namanya? Yang biasa, yang M3 yang biasa. Hmm. Okay yang yang kamu dua ya? Bapak kok kamu dua apa? Man kalo insultanya kan yang prank Ada tuh Ben. Ini amon ya amon, amon amon amon amon amon. Lebih baik ditakuti daripada dicintai. Nah pacarnya sendiri baru diiain sama dia. Saya ke Midland, enggak mau tahu. Saya ke Midland. Kau nanggapin dapat jatah soalnya janda. tak mau tahu saya guys Dengan senang hati enggak <laughs> bisa <spi -ganti>. eh udah udah skip lagi pegangi skip eh coba bisa Lilia komplit dulu tuh waktunya pergi ke erudio untuk ganti namamu Cantik jadi ganti aja namamu enggak usah <tutuh> dibacotin. nanti kau bilang enggak usah dibacotin. bacotin cing Pablo. game masalahnya Ki. Ntar Ki. Uh, Mau buat kerucuhan ini. Yo yo aku XP dah. Tuh. Ih, siapa lagi lawanku di XP sekarang? Waktu, tidak menunggu waiting Rodi metric diambil mati. Dia. Enggak. Tamu anjing. Pedih. Oke okay, Mau main mbak AFK? Melian tidak bisa membunuhku. Jadi pada wadih Kido apa? Tamus. Roger. Hmm, nice, nice. Nice ya, guys ya. Bisa, guys, bisa, guys, bisa, guys. Bisa, guys. <laughs> Nanti aku copy gininya aja. Aku aku copy kalau enggak pagura. Udah. Tamus. Enggak totnya kopi. Gatotnya tuh masalahnya ultinya dulu ya kalau kena kalau enggak kena. Iya, enggak om tole lot jadinya. Masos om gitu jadinya entar. Males aku. Valentina dilepas muntun bercanda. Kayak teknik kalah nih tar report Valentina asli. Adi awak di report tuh bucin report tuh. Aku sendiri, agent ini <laughs> paling <tuk> pinggir lagi ditaruh. Paling pinggir lagi ditaruh nih, <laughs> kampret, Sising kampret, hati. kampret. Emang mundur nih, bisa-bisanya ketemu bucin. ah dapat clean dan ya. CL, ketumbar. Bisa gato tuh perspektif heran, apa? <laughs> <laughs> ah, keren terlalu jelas di pikiran Anda gitu, deh. Aduh, baru match pasti ngeliatin noh. Sabar, sabar guys, farming terus, farming terus. Ingat farming terus. farming terus guys ya farming terus tamusnya kena zoning Tamusnya meronta-ronta meronta-ronta kena tiktok Mesinnya dia harus tadi mit eh. mit mit mit mit mit mit Oh udah jadi enggak jadi enggak jadi udah balik dia Baklaw banget Lawan menghilang. <laughs> Mana tamusnya nih? Belakang, kau, Cuk. belakang kau. Tamusnya, Cuk. Mana ada? Ya, ada. Belakang aku, belakang aku So imut roger jumpa. nah nee. yeah. cuman, cuman di bisa ini nyuar. ya buka anehnya di aku menyelamatkan minion tadi, sorry sorry, sorry nggak apa-apa yang kau, kau jangan sampai mati goldmu harus paling banyak nggak apa-apa Al, temenin aja tuh atasnya Al atas mana? apa orang-orang dia solo kok baiknya? Segininya enggak maksudnya ke babysitterin atasnya Perhatikan, kalau bisa sekalian kill langsung tuh si batriknya rogernya di... oh di merah rogernya wah, lawan menghilang sok-sokan tamus nih belum pernah oh tak <tose> <Bed transcript. tose> belum pernah tak gitu ya. eh, bansos om! Bansos tuh, hampir, hampir. Urahe guys, empat guys. Ayo dah, sini. Nanti, nanti, tidak. Sini? Sini kok? Sini lawan aku? Bawah, bawah kustus. Bisa. Sini lawan aku dah, mus. Agak aku udah bansos. Aku, aku siap berubah jadi tamus nih. Ada sih ini. Oh, luar aja betul. Roger-nya, Roger-nya lagi litter wanderer, mau ke bawah, mau ke bawah. Ini Gatot ini pasti loncat yakin lagi Ini, ini, ini ketahuan dia. Lawan. Niat jahat emang itu. Eh, Kagura, Kagura, Kagura. Lawan menghilang, lawan menghilang. Sudah Kagura di semak. Tidak bergantung dengan aku. Kopi dah tamusnya Ki. Udah liat nih. Tamus lawan tamus nih. Mana? Oh iya. Liat nih. Terbirit-birit tamus asli. Hahaha. Terbirit-birit ya. Berarti tamus enaknya buil mage Ki. Aku dapat gol sealnya. Gatet, gatet, gatet. Mau nih. Yakin kok. Tau kan. Bansos om gitu loh kagura kagura <tuk> kagura kenapa? <kegura, kegura. tuk> nah, nice kayak gitu masih bisa skill ya dia awas lawan menghilang wah wow, pembalasan dia keluar ada kagurannya iya Dapat si Tatar kok dia kartes, tuh kan? Oh, ki backup Ki, Tatarnya Ki. Dewi, Dewi, ada wave nih? Nggak ada ya ya ya. Aku lepas wave nya. Bisa dia, bisa bisa bisa bisa. Tak lepas dah. <tuk> Baterainya, Cuk. Dino Marut. Sini, Koh. Sini, kok, Sini, kok ko? Dapat ya. <laughs> tamu saja, <seru> tamu saja. Ini, Koh. Oh, panik enggak kalau oh, baterai? Paniklah pasti itu. Kali Om telolet, Om, Om telolet, Om. Om telolet. Mana oh, oh. Om? Oh, telolet, om telolet, ya? <laughs> Om. Wet, om telolet <laughs> Sekarat dia, <tuk> ya, Jo. <laughs> Segarat dia, sekarat dia. <tuk> Aduh, nih enggak berani aku. Tolong. Pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang. Mundur, mundur, mundur. Proyernya mana, Tris? Proyernya di? di aku, Nok. Padu kagak udah di bawah. net sekarang pus gitu. nice. <tuk> nah, ya, itu. Net-nya pus, net-nya. Dah tuh, lolos. Nice. Ah, ire kaget tahu oh, tiba-tiba muncul Ya mundur, mundur, ngumpul bertiga <laughs> gitu, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, nih mundur, mundur, parah nih jangan mundur, mainnya kayak gitu curang sekali mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, Kalo ya lagi, kira lagi Bertiga aja Satu lawan satu berani aku kalau bertiga kabur Awas lawan menghilang Kemit semua tuh, kemit semua Gak apa api kiki Ya dihentul, nah. nah Nice GG -be. Tartal, tantal. Baru dibilang full bertiga, nge sungguhan berempat lagi tuh. <laughs> langsung gua enggak Saya gak terlalu suka Tinggal nge frame langsung nggak pilih. Tingguin. rasa main pakai itu. ke bawah main. ke bawah ke bawah mantep banget. Kalo gue, ketawa penghinaan gitu. anjing. Aku jangan lawan petriknya tak kopi nanti snipernya dia. <laughs> Ayo udah sniper sniperan sama aku main PUBG. Kayaknya apa ya tembakan yang terakhir itu yang dikopiah. Iya. Om bansos om. Nah kalau itu tidak mau aku eh bawahnya bisa sih nih kalau dicicil wait ed ed apa ini kamu aduh nggak ada apa -apa lagi mati dulu nice nice ya nggak mati yeah, jancuk Enggak apa-apa enggak apa-apa aku clear mid, aku clear mid. Ah, setan di situ. Balik-balik bentar. Si Dara. Nah, mid hancur. Hancur? Justi. maksudnya minion-nya, nya Habis semua tadi tadi si banyak sekali dia minion-nya. bisa maju, ntar aku ke atas lu. Setak pulang. Tak bisa maju minyannya kita nih. Nice. Datang lagi wave nya bajingan. Lawan menghilang. Mengelar. Kalau PD? Kalau mengelar? Kalau PD? Kalau PD? Aku kopi dulu gatotnya. Udah, udah. Udah aku kopi gatotnya. Jadi, jadi kalau dia ada kedeket tak loncatin? Ah, nah, kak. panik ga? <laughs> panik ga? Aku gak, aku gak baca, aku gak baca sama-sama. Panik. <laughs> panik. Panik. <laughs> panik lah di kopi. Ih, kok musuhnya ada gatot gitu jadinya? <laughs> sini kok, wait, salam. Eee. Jadi ada berani-beraninya tamus nih. Ya, ABD. Kasih HBD, paham. ABD. Kasih HBD, paham. ABD. Kasih, Kasih paham. Kasih paham. Nyerah dia, nyerah dia. ABD, ABD <laughs> itu gini, itu lagi ABD. loncatin guys. Oh, ah Ancj kaget aku kok ngadat dari teman tamret. loncatin guys loncatin guys kaget aku joko gantung dan bisa di sini <laughs> eh bani aduh <laughs> lawan kasih kawan kok sampai ke sana wait wait mau apa sini mau apa mau apa mau apa nih lagi mau apa mau apa will minion ya Aku yang jagain. Yo. Mau apa? Ayo dah Roger lawan Roger. Ayo dah. Ayo dah. Ayo dah. Roger nih bos. Mana <laughs> minion midnya jalan-jalan? Nggak ada minion di Karena mid, mid tuh. Anjig nyangkut aku kiri. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, sekarang enak dia? Oh, samus. Ntar, yuk, Aku ambil buff. Tak mana? Mercy. Jelek, si part Rillian ini. Cai! Ayo Dari, dah! Siapa tuh? Pecah oh. bijinya! Kalau mau kalau mau tek ayo Baca nih aku. Bagung kopi gacor nih. Biginya. Nah, sakit enggak tuh? Pecah bijinya. Mati. Yih. Bapak, cuy. Pecah. Hah? Skor tuh. Husna. Tower, tower, tower. Nice. <laughs> Oke, okay. final, final, final. No, nah, guys. <laughs> oh final final final <laughs> hahaha kok bangga kali rasanya final FK LJ <laughs> lucu <laughs> lucu lihat, nah nah kita tau liat bentar iya iya iya iya iya iya pucing ini aneh nge squad dia AFK mantul guys mantul guys siapakah kita iya ndak ada namanya tadi siapa ada namanya oh burhan squad Burhan Squad masuk ke final guys, ya sih, tidak disangka-sangka. Tadulci al masih komisi deh. Ya, tidak disangka guys. Si al udah nih main ya? Oh udah nih main. Tungguin, di rumah sakit. Aduh di rumah sakit. Surya di rumah sakit lah. Oh Surya di masih satu Menang menang MCL enggak, ini, ini apa namanya? Per, uh, turnamen, turnamen kecil-kecilan nih. Sebelum ke turnamen beneran. Oke. Okay. Iya, Hero XP -ku banyak kok, jadi bisa disana udah aku berbucin kok di cuma, cuma bisa liliat aja, udah ada satu persennya sih dari hero mobile legend tuh 0,000 persen hero mobile legend totalnya bentar hero mobile legend tuh totalnya ada 111 satu persennya hmm. tuh berarti satu persennya tuh berarti dia Harusnya tuh bisa at least dua lah. 0 enak lo setengah dua, per adi dua, adi. satu, satu, seteng, satu setengah sebenarnya. Oh. Kan, ndak mungkin satu setengah kalau dibulatin. Kan, dua ini dapat reward cuma yang menang ya, yang champion doang ya. Iya, yeah, yang champion doang. Sisanya cok, sisanya si cuma dapet surat terima kasih <laughs> <Selam> ya, <Yeah>. bergabung. <laughs> Uh, Mulan Trial Aduh, ini bisa permanen. Apa benar Apa nih? Nathan Nathan Nathan. Nathan, Nathan. boleh, uh. Nanti aku band band gini, Amon. Uh, yang paling terang. Oke. Okay. Berani kan melawan Cleanwill? Ah. Mm. Aku nggak berani lawan Amon. Lebih baik ditakuti daripada oh, Udah di-band. Jika kamu tidak bisa melakukan Cleannya. Ya. Paku itu enggak apa-apa sih, menurutku Heeh. Hmm? Sudah diturunin. Mizu dari tadi kok enggak kebayan Mizu. Anak kucing, anak kucing. Ber berdebah, berdebah <laughs> cucu. Jangan diambil please. Aldos perspekt tidak apa-apa dah. <laughs> Napa uluk gak ngeband Bro Dan dipakai ternyata. Gak apa ya, Nak ya? Ya sebenarnya sebenarnya counternya dia tuh gini sih, betrik. Zilong bisa juga. Apa ya? PD men Brodi aja aku dah. Ya Brodi, Brodi, brody, brody, brody. Ya, Lilia dulu. Lilia, aku nanti untuk bersenang-senang, cuman bisa. Lilia, sih. estes guys. Mm, ini baru minta di GB aku nih. <laughs> ah, sana minta di GB aku nih. Susahin lu, susah nih. susah nih. Kicak, apa naknya ya? Ternyata gini ya, apa namanya? Matilda atau Florin? Tapi, da, j, jangan dipaksain. Al, apa-apa pakai tigris. Mau lo apa? Ben, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, dia belum ada gini Roger, Roger, Roger, juga bisa Roger, ah. Roger, bener Roger, Roger, masih bisa Tidak, soalnya dia, soalnya dia pasti main damper, kemungkinan Roger, dia Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, gara-gara ada Machida. itu dah. yang kemungkinan diajak expert-nya Roger. Nah, Roger-nya pakai nice. Iya, lima. Mari kita lihat last pick dari musuh. Yuzong. Oh, gini enak, ruby gi. Entar dulu tuh dah. Apa dia? Ruby enak, C. Ruby C, Ruby C, enak, C. Masalahnya, aku pakai Ruby, gak terlalu gini aja. Gak pede, heeh, uh -uh, gak pede aku. Kalau SMI pede, oh itu lawannya bisa, bisa pakai Ruby. kau tinjuku tidak mungkin meleset. Jadinya, aku kan ada sedunia, jadinya juga. Bos, alu halo, <laughs> alu Besok perlu peluh limun oleh alu lah, <laughs> ayo lah, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, balik final, balik final. Eh. <laughs> hmm, siapa lagi? Rodi. Gini, siapa? Al. Pertama buat dominans Al. Oke, oke, oke. Hill, double dia tuh masalahnya. Ya, nah. oh musuhnya trio oh. nih Dodi Dodi jangan tolong GB saya ya <laughs> <Jari 84. laughs> info aja ke Al terus langsung dari awal dari awal lah. itu udah info-info aja Suruh pegang oke, okay, slow clear langsung ke bawah aku. oke, oke gak usah ngerusuh ya berarti ya gak, gak usah, susah ngerusuh kayak gitu ya, susah gak gitu, <laughs> bisa masuk <laughs> finaling aduh, aduh, aduh, kayaknya di gebelisitas nya mana? Ah. gue langsung potong aja ya tamusnya, iya tamus, langsung, Tam tamus mau langsung mainnya, langsung mainnya gitu dia, bop bop gini, mainnya emang motong-motong gitu dia tuh, khasik kan menungeh, bah sambal, dia udah udah hmm. udah banyak nih pakai tamus nih, udah udah banyak nih, <tid> nih nggak nggak tahu, nih nggak nggak tahu. Thank you. Entar. Aduh, pakai acara mati. Rojernya. ngapain pakai acara mati? Dorong Al. Aduh, hey, nah. aduh. Terbang. Enggak apa, -apa, apa, -apa, apa, -apa. Mencabut nyawa. <laughs> oke okay. aku juga pakai dominan kok nih bikin dominan aku enggak okay. gitu healnya tebel-tebel orang ini biasa aja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 Aldosnya mati dengan bodoh. Belum belum belum. lo aku balik, dulu aku balik dulu. Dia mau flashshot ya? okay. oh, enggak ya? <tuh> Tahu enggak? Aldos, Aldos pinteran. Main, balik aja barang enggak apa-apa. Setelah saya lihat ke atas. Aki, <tuh> seringin gabung ke Jacky. Iya, ya. Aku diincar terus nih sama Aldosnya. Tapi mati tadi. Aduh ngincar kau tahun depan baru mati udah, udah mati sekali dia sama aku Penuh lagi darahnya dia anjing Yang cu ada Matilda Coba-coba uh. paget aku Mati guys ya uh. Nice turun lagi Nice Gak bisa pulang gak bisa pulang Paget oh. aku ada Matilda Ih, ada minion, darah Thank you all. Okay Hai apa ho apa itu tak si zap, dia tak, dorong harus nice tuh nice oh. nah. eh Wuhu. permainannya sangat baik guys nice aku jiggle tadi dia kalau kalau kau juga laku di sliding sama S tadi. <laughs> <laughs> Aku tok diserang, yes. Tolong. Bawa, bawa, Tolong bawa, bawa. Saya. Sil, lagi dikit. Oke, <coughs> oke. Oh, enggak, aman, dah, aman. Atau mati dah. Matilda nya mana nih ya? Oh, oh semuanya tinggal. ke atas, semuanya ke atas Matilda di sini nih Dia nah, mana nabert aku tuh Ini nah, aku dapat nih bawahnya Aduh sakit Nah mampus kena sedot Nice oh, Aku gini yang cleannya, aku gini yang cleannya hey, hey. Aduh Nice Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Nice. Nice. Pas saja cetak bawang. Iya, ya, ya. nih. Balik dulu. ya. temenin, tak temenin. Kau lagi macam-macam. Okay. mitnya mitnya mitnya. Oh, iya. Aduh, menjadi cerigala. Aduh, sakit besar. Lawan menghilang. Kira-kira mau ditabrak atau semal, terus langsung atau tidak di? Aduh, keliru terus. Lawan menghilang ke bawah. Semua. Aduh atasnya, Noh. Aduh. Hmm, nice, asyik nice. Aduh rusak jer, jer, jer, jer, jer. Aduh rojernya. Aduh rojernya, Noh. Tewas juga dia. Ada ini estes soalnya. Segala segera datang. durame guys. Nice, dapat duel. Nice. Jual, hmm. Aduh, aku. Bangset, bangset. Dorong, dorong, dorong, dorong. Kena, Aduh. Hmm, Aduh. Mana dia? dia? Ke Nah, itu pakai flicker. Pake... Iya. Oh, ke aman ya? aman-aman. Aman, aman. Aku juga ke sana, ya? Awas-awas, awas. Udah, udah, udah tak tariknya nih harusnya. Nih. nice mati dua mati lagi nih aduh Ki. mati Ki. aduh kill nyerah deh oh. jadi maniac ya dari ski <laughs> aku kalau enggak gitu mati dari itu makanya aku putar diputar juga mati Kan gara-gara clean aku matinya, bukan gara-gara Aldous. -gara <tid> Kalo aku ke eh, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, nah, nah. bercanda, terus. enggak jadi aku ke bawah, terus. Mencabutnya, jangan <laughs> dulu. bercanda terus bercanda, terus. Nggak um. ada. Aku harus ngebandingin aku, ngebandingin aku. Narik sekali. Dia buka ulti. Enggak sih kayaknya. Masih ditabrak. Ulti. Oh, Bisa jadi. Bisa ditabrak kok. <laughs> Bisa jadi. Lawan-lawan, kita lawan-lawan, ti. Lawan, lawan, lawan, lawan. Oh, no. So. Aduh, terlalu lama nih. Ah, Boleh, udah tak sendus. Boleh. Nah, ini dapat nih. Tulis satu. Nah. Ya busuk Kalian semua suratnya dulu turutnya turutnya turutnya tabrak Ceng. jangan kasih pulang jangan kasih pulang hmm. mantap berkeringat, hmm. Hmm. berkeringat lah, kita tahu panik Kak guys tembusin semua guys ya bos yuk angkat piala yuk walaupun ga emberi angkat piala putar deh deh <laughs> walaupun ga emberi nah, angkat piala nah apa sih kodos eh lo lo de, lo yuk balik balik balik balik balik balik aku ambil ini dulu ambil dulu ambil dulu aku nge clear mate kok ga masuk deh ah awasas oh, ramedu ramedu mati sih dari hmm, cari pengorbanan. Mampus hmm, kok, mati okay. hmm. oh, kau mati lagi. cari Tabrak saya, saya tabrak. Aku ada ada skill 2 sih. Ada stun. Lord yo main cepet yuk main cepet main cepet dewasa main cepet yuk gitu, Aldusnya bukan masa dewasa kayak gitu, Aldus gitu. <laughs> Di saat Aldus jadi, disitulah bijimu berkeringat di abis itu. Siapa so, ya mortar dia? Muncul di heal. Mini gil k atas nih Lordnya nih sini ikutin nawat lu gini bawa eh ini ngapain sini rojernya bentar lu rojernya mau mati ini cok bentar rojernya mau mati tau aja sini tuh kasih alam gini? biar ada yang tukang sebun ya bukan lari cari kis nah ratu Road guys hmm, hmm, hmm. Gak ada minion, minion, minion, minion Nih ya Panik lah. banget Eh, mau kek, yang itu nih Aduh Tembusin, tembusin Bodo amat, tembus pokoknya duret, saya duret, duret, duret ki, duret, <laughs> duret, ki. duret. Squad tuh, ki. Burhan, dia memang kembong, Ki ih <laughs> <laughs> ke piala Cuk. Cu. <laughs> <laughs> buruh harian gitu ada di mana nih kartunya ini dapat kartu di oh ini sekarang di, ini di di email di email enggak sekarang langsung kok yang cap cap cap cap tuh nah ini ki kau yang mana Ki belum sebentar chip chip chip chip chip chip chip chip jeng jeng eh dapat lo epic. epic serial aku dapat kayak gini gigi gigi gigi gigi gigi gigi guys guys guys ini kan undangannya terhormat nih. Iya, ya terhormat dengan hormat, um. pemenang dapat memiliki kesempatan untuk ber berpartisipasi dalam e-sport online. Konfirmasi. <laughs>